Ya, balik lagi di channel ini Hari ini saya mau berbagi Soal gimana caranya kita menyelesaikan masalah uh, Dalam seharian kita, dalam kehidupan kita Melalui kitab suci Mungkin teman-teman mengira Oh, kalau ada kitab suci mah Tanya Pak Ustadz aja Tanya pendeta aja Kayak -kaya gitu, nanti dia yang jelasin Ya, jadi caranya nggak seperti itu Bukan juga Anda harus nyari satu persatu gitu cari yang sesuai dengan masalah anda, terus solusinya apa enggak begitu, jadi ini metodenya sederhana, syaratnya memang anda harus punya kitab suci ya, kitab suci anda apa ya kalau saya, quran ya ya kalau yang mungkin yang benar, -benar muslim mungkin ya alkitab atau yang lainnya punya kitab suci sendiri, yang penting anda benar-benar mengimani kitab suci anda jangan sampai kitab sucinya Cuma jadi pajangan doang Ya, kayak gitu Salah satu caranya ya. Sebenarnya banyak caranya Tapi menurut saya ini paling sederhana Cara menyelesaikan masalahnya gimana Entah itu masalah anda itu apa Ada Insya Allah ada jawabannya Di dalam kitab suci yang anda imani Syarat kedua Anda harus benar-benar tenang dulu Tenang Kalau bisa uduk uduk dulu kayak gitu, jangan gerusak-gerusuk gerusak-gerusuk, enggak tenang yang kedua harus tenang dulu, anda kan mau cari mau pertolongan, kan kayak gitu melalui kitab suci Dan jadi harus tenang dulu, ya kalau bisa wudhu, wudhu dulu, jangan gerusak-gerusuk kalau sudah tenang, ya selanjutnya ya, kita siapin ini, kitabnya, Qurannya kalau saya pakai Qur'an nah, tenang, kita nggak boleh milih halaman berapa ini jari sesuai mau dimana mana di situ kita buka. Nah, misalkan kayak gini. Sudah habis itu biarkan perasaanmu kira-kira membaca yang sebelah mana yang kanan apa yang kiri. Oke. Okay? Atau perasaanmu menganggap oh saya harus baca semua ini. Satu satu halaman ini satu full halaman. Nah, jadi boleh juga kayak gitu terserah mau baca yang mana. Yang penting dibaca. Oke. Okay? Setelah kalau Quran kan bahasa Arab. Nah, jadi teman-teman harus tahu dulu artinya. Ya, teman-teman bisa cari kalau Quran, cari itu tadi misalkan yang dibaca halaman uh, misalkan surah Yunus, ya Surah Yunus ayat misalkan 81. Nah, Anda baca di situ, baru cari artinya. Boleh cari kalau ada Quran yang ada artinya boleh pakai itu atau teman-teman bisa cari googling kayak gitu kan arti surah ayat 81 surah Yunus Nah kalau sudah coba dengan batin yang tenang itu coba dipahami kalimatnya itu artinya itu kira-kira jangan-jangan itu yang kamu maksud kayak gitu teman-teman uh, coba dulu Ini dengan syarat itu kitab sucinya teman-teman sendiri dan itu anda dalam keadaan tenang, enggak boleh dalam keadaan rusuh-rusuh. Kalau benar, kalau dilakukan dengan benar, insya Allah Anda ya Anda bisa ketemu jawabannya di ayat yang Anda baca itu. Ya, begitu pula ya Anda yang mungkin apa beragama Kristen, Katolik, Protestan, Buddha, Hindu, konon mungkin. Atau siapapun anda sekalipun tidak punya kitab Dan mungkin cuma punya buku yang dianggap sebagai kitab Nah bisa aja pakai itu Syaratnya tadi ya nggak boleh kita milih Apa yang dibuka Itu sudah yang dibaca Ya jadi teman-teman silahkan praktekkan ini Coba lakukan sendiri di rumah Lakukan dengan benar, dengan tenang Jika itu masalahnya berat Ya coba dikelisik lagi kayak gitu di di ayat yang dibaca tadi mungkin ada ayat-ayat di situ dan kemudian mungkin teman-teman bisa cari oh ini terjemahannya ini kan tafsir tafsir Quran itu kan banyak itu dari dari ulama-ulama itu kan jadi teman-teman bisa cari dari situ mungkin aja ada penjelasannya di situ yang bisa memudahkan teman-teman menyelesaikan masalah metode ini sering saya pakai ya untuk Orang-orang uh, yang mungkin dia punya masalah dalam kesehariannya, ya. Tapi nggak semua, cuma yang mereka itu agak bandel gitu. Jadi, ya, saya pakaiin untuk uh, mencarikan mereka jawaban atas permasalahan mereka. Oke, okay. itu aja. Semoga video ini bermanfaat. Silakan teman-teman, coba di rumah, praktekan, dan semoga berhasil. Oke, okay. itu aja.